Jika pintu ditutup dengan rapat dikunci, diketok 3 kali dan tunggu terbuka Apa yang dia buat anda? Dia ketok 3 kali? Haa ya. ha. Dia ketok 3 kali lantung terbuka Ya, dia ketok 3 kali lantung terbuka Ketok kembalilah Ketok kembali, ketak ngekakam Ada soalan, mereka akan lari Tunggu terlalu Tunggu hmm. terlalu Mana? Hei! Hei! Hei! Like. Hei! Mana kau? Mulia tepi pantai yuk. Tepi pantai? Iya. Yeah. Banyak CWM. Banyak kali. Mana? Yuk. Nah, Apa-apa lah abang, kita, kita, kita, kita, kita, nah. Nah, yuk, bang? Bisa pergi sana? Ya, juga ya. Tunggu langkah kak dulu, tunggu langkah ya, kak ya, telepon lah ya, Udah ya. masih awal, tunggu langkah kak telepon, udah masih Eh lah, mana cewek? Tunggu lah lah, bentar lagi ada cewek sini, Ya nih, nomor mati Halo Raju Ya, ah, halo dek Ya, cepat ah, lah, lama kali kok. Ya. Oke, okay, oke okay, deh Daudi minta pulang nih Daudi tadi, Daudi minta pulang ya? Oke, okay, thank you Laut. Hei. mau pakainya ya ngomongin Dek, guna Dek adek cari angin Dek cari angin lah bang, masa cari yang lain abang ini pengen Dek oh kalau masalah angin Dek kan biar abang yang isi tadi udah diisi dua angin apa, bang, angin dalam atau luar luar dalam Dek maunya angin apa? enggak suka abang Dek, mau angin apa? maunya angin ini kita kamu nah. aja mau kemana Dek? Bukan ada angin Di sini kan ada angin juga? Ya udah, sepakat tu saja. Nah, dikalo begini keren enggak? Cakuran ya, lah kostetku. Udahlah, Dek. Dia dia pulang. Tai siang ini di sini. Ya udah, anginnya disimpan aja, Bang ya. Aku mau pulang dulu. Adek, gua cepet kali pulang. Ini anginnya mau bawa ke mana nih? Simpan aja, Bang. Adek. Ya udah. Pulang dulu.